Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rezeki yang halal, rezeki yang barakah untuk menafkahi dirinya, seperti tuan-puan setiap hari keluar cari rezeki. Nabi kata, Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rezeki yang halal, rezeki yang barakah untuk menafkahi dirinya agar dia tidak meminta-minta. Yang pertama kita kalau cari rezeki, bekerja adalah untuk diri sendiri. Supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta Yang kedua adalah untuk menafkahi keluarga Nabi sebut dan menafkahi keluarganya Dan yang ketiga iaitu mereka yang membantu orang-orang yang memerlukan Maka dia akan dibangkitkan di masyarakat dalam keadaan wajahnya yang bercahaya Puan-puan musim ini sekalian Hari-hari kita datang kerja Pagi kemudian pulang petang sama ada penat atau tidak serih atau tidak enjoy kadang tu lagi enjoy di tempat kerja kat rumah lagi penat eh? masya-Allah Allahu akbar kadang penat tempat kerja rehat dekat rumah bersih-lisih ganti rupanya apa yang kita lakukan selama 20 tahun 30 tahun 40 tahun kerja ini boleh melayakkan kita untuk dibangkitkan di masyarakat dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama itu hadis nabi dengan tiga syarat untuk menafkahi dirinya dan untuk keluarganya Kemudian membantu orang-orang yang memerlukan Sebab itu, bila kita keluar kerja, tahu niat untuk tiga golongan Sebab ramai orang keluar cari rezeki untuk dua saja dirinya dan keluarga Dia tidak memasukkan sekali berniat untuk membantu orang yang susah Mungkin ahli keluarga yang susah, mungkin jiran tetangga, mungkin siapa sahaja Dan jika kita berniat untuk ketiga-tiganya, kita akan lihat rezeki kita semakin barokah. Barakah mungkin gaji tambah tak banyak, tetapi cukup itu semakin cukup. Rizki yang banyak belum tentu cukup. Tetapi rizki yang barakah pasti akan dicukupkan oleh Allah. Allahu Akbar.